Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. In Ini merupakan kuliah kita yang terakhir, seperti yang saya janjikan kemarin. Saya akan uh, berbicara tentang holihanisme uh, Jadi asal mula kata holihan sendiri kan uh, datang dari persipak di Inggris kira-kira ya, 1885. Pada saat itu uh, olahraga sudah berkembang, sudah mentradisi yang sangat kuat di Inggris. Dan seperti yang kita eh, simpulkan pada kuliah-kuliah terdahulu bahwa negara-negara yang mempunyai eh, tradisi yang kuat itu biasanya eh, prestasi olahraga yang sekarang dimiliki itu mempunyai ya, prestasi yang baik. Ya. Kita sepak bola mungkin baru setelah merdeka dan kita juga mencapai prestasi yang uh, lumayan. Hanya saja dari 270 juta penduduk Indonesia ini, uh, seorang pelatih Belanda mengeluh karena tidak adanya bakat-bakat yang ya, mempunyai apa, uh, daya juang yang tinggi untuk bersepak bola, Ya, dia datang di kampung-kampung, di klub-klub desa, apakah ada pemain yang kira-kira dapat diangkat untuk uh, menjadi pemain internasional. Dan itu membuktikan bahwa kita memang tidak tidak mempunyai tradisi persipapulaan yang baik sebagaimana yang sudah kita ceritakan. Tradisi itu biasanya kan kemudian uh, diikuti oleh rakyat dan menjadi semacam apa kebiasaan kebiasaan di kampung eh, olahraga itu menjadi kegemaran dan menjadi apa satu ya olahraga yang justru tradisi sepak bola di Inggris itulah yang kemudian Uh, mendorong orang untuk bersifat fanatik ya fanatik ya fanatik itu uh, mencintai secara berlebihan ya, secara berlebihan itu tidak lagi menggunakan akal sehat ya tidak menggunakan rasional fanatisme itu sudah berdasarkan kepercayaan keyakinan kemudian juga emosi-emosi yang begitu apa sangat eh, menasih emosional dan logika sudah tidak berjalan lagi maka dari itu para pendukung sepak bola ataupun olahraga apapun juga pastilah ingin klub yang di apa yang disintai itu akan menang tapi kan tidak setiap saat bisa menang karena memang lawannya lebih tangguh Nah, karena kecewa ketidakmenangan itu yang berjalan tidak lagi rasional, tidak sportivitas bagaimana yang ditunjukkan di dalam atau semangat olahraga itu e, bersifat sportif. Itu ya kalah menang adalah suatu hal yang biasa dan harus dianggap sebagai satu e, pertandingan atau kompetisi yang sehat. Dan di Barat, Oliganisme itu diawali pada waktu zaman Romawi kuno di Konstantinopel ya. Ya itu kurang lebih sekarang di Turki itu ya. ya merupakan ibu kota Romawi timur. Di situ kan memang uh, olahraga itu dijadikan satu ya, kepahiburan sekaligus sebagai tanda kesatria kan. Maka ada yang disebut di sana itu uh, lomba perang, perang-perangan, tetapi juga ada lomba balapan kuda dan juga e, balapan kereta. Nah yang sampai saat itu ada supporter yang tidak terima karena jagonya kalah dan terjadi e, peperangan atau ya tidak peperangan, terjadi holikanisme itu para suporternya, pendukungnya kemudian uh, mengamuk, mengamuk dan merusak kota, ya, membakar uh, kota dan kemudian kurang lebih satu minggu dan juga menelan korban. Di Inggris pun uh, satu acara holigan ya pada waktu pertandingan uh, saya kira di Manchester ya ada dua klub yang paling uh, terkenal waktu itu ya sampai terjadi pengrusakan-pengrusakan dan karena persaingan ada yang terluka dan juga ada yang meninggal. Ini sangat memprihatinkan sekali. Di Indonesia kok hanya nasional ya. Kita sepak bola kampung saja sudah adu jotos. Saya waktu di kuliah di Gajah Mada, grup saya dari FISIP ya kemudian melawan eh, waktu itu fakultas hukum melalui ya, di sana ada pemain nasionalnya, bisa dibayangkan kita kalah satu lawan sepuluh, kita pemainnya tidak apa apa ya, tapi supporternya kemudian duel di luar lapangan, itu satu hal yang maksudnya itu mereka ini kan mahasiswa dan juga rasional dan juga pertandingannya tidak untuk memperlukan sesuatu yang berharga, tapi karena itu gengsi, ya, gengsi yang begitu sangat kuat, maka mendorong emosi yang jalan dan bukan rasional. Karena itu, emosi lalu hulihkanisme itu e, sumbernya dari mana? Yang pertama, sudah tentu kebencian. Kebencian terhadap musuhnya yang mengalahkan itu bisa berakibat fatal, ya. Karena rasa benci itu kemudian kan bisa bersifat agresif, karena e, kebencian itu bisa berujung pada kekerasan makanya kita jangan pernah membenci orang lain ya, karena bisa kekerasan baik itu fisik maupun kekerasan simbolik dan kalau di disimbolik itu biasanya menggunakan buri ya atau ol olok-olok atau cemoan dan materi daripada ol olok-olok dan cemoohan ini bermacam-macam tapi yang paling sensitif adalah cemoan rasial ya sering pemain-pemain uh, Eropa dengan pemain dari uh, warna kulit ya baik dari Korea Jepang dari Afrika yang berbeda dengan mereka uh, sering secara simbolis maupun uh, kekerasan fisik mereka melakukan uh, apa satu tindakan yang didasarkan pada rasa kebencian ya, di dalam Antropologi disebut uh, persoalan primordial. Primordialisme itu ya karena perbedaan primordial, jadi ras, etnis, kemudian perbedaan budaya, termasuk perbedaan tingkat sosial ekonomi. Negara yang besar, negara yang kuat, ya merasa lebih uh, mempunyai uh, posisi mental yang lebih kuat dibandingkan negara-negara yang kecil sehingga mentalitas itu juga dapat membangun suatu kekuatan untuk dapat mengalahkan orang lain, ya. Misalnya Belanda secara kuantitas penduduknya kecil, ya. tapi Indonesia yang penduduknya besar tidak bisa mengalahkan, karena Belanda sendiri ya, selain punya tradisi sepak bola yang bagus, seperti ayak ya di belakang saya itu, ya. Uh, maklumlah kalau kita dikalahkan ya ka mungkin bukan karena secara rasional kita ya lebih kecil, lebih tidak punya tradisi tapi secara historis uh, kita pernah dicacah oleh Belanda dan dianggap uh, sebagai bangsa Inlander ya. dan perasaan-perasaan semacam itu menumbuhkan sikap rasial sikap kebencian yang dapat uh, berujung atau dapat membuahkan kekerasan ya, baik kekerasan simbolik maupun kekerasan yang bersifat uh, fisik jadi sumber dari holihanisme itu sudah barang tentu karena fanatisme yang kedua karena kebencian primordial kemudian juga ada yang dikenal dengan vandalisme vandalisme itu secara historis adalah se satu suku atau ras yang e, merusak dan kemudian mengamuk ya dan membakar rumah-rumah kemudian e, pertokoan. Jadi vandalisme itu ya kurang lebih sebagai hooligan, tapi istilah di dalam olahraga e, kita sering menggunakan kata hohans itu yang sudah diterapkan di Inggris dan kita tinggal mengambil saja seperti itu kalau di Indonesia biasanya bukan hohan tawuran saja itu tawuran itu tawur itu kan dari kata ngawur itu ya dia orang udah tidak menggunakan rasionalitas yang penting kemudian yang ngawur saja ada batu dilempar batu ada E, rokok dilempar rokok ada aqua dilempar aqua ada macam-macam lah jadi sehingga juga tidak terbatas satu-satu duel yang e, kompetitif gitu karena ngawur ya tawuran itu ya sudah segala macam cara digunakan agar supaya e, ya, mengekspresikan kejengkelan dan kebencian kepada e, lawan-lawannya dan hal itu terus terjadi ya pada waktu uh, Liga Eropa yang di negara seperti Italia, di, di Prancis juga ya, Rusia melawan klub-klub Eropa yang lainnya, mereka pada marah dan terjadi di luar lapangan, jadi jauh sebelum mereka masuk lapangan di luar lapangan mereka sudah melakukan kerusuhan, ya meskipun. Uh, kerusuhannya itu tidak sampai uh, vandalisme ya, merusak toko-toko uh, dan lain tetapi paling tidak mereka uh, mencari gara-gara saja dengan uh, lawannya ya. karena itu sudah rahasia ya, antara bangsa Rusia dan bangsa Eropa jadi dasar-dasar uh, oleh Hanim itu ya, disebabkan karena emosi, sehingga Sulit untuk dikendalikan. Nanya saja sekarang eh, dapat diatasi, misalnya dengan cara yang lebih normatif, ya. Maksudnya normatif itu ada aturan-aturan apabila eh, klub itu bermain dan kemudian pendukungnya melakukan perusahaan. Pada waktu kita eh, punya bonek ya dari Surabaya dan bermain di kota Solo ada kerusuhan di sepanjang jalan naik kereta dan kebetulan uh, istri saya yang waktu itu wartawan uh, meliput dan kemudian terkena apa lemparan dari dalam kereta sehingga uh, ya matanya cedera dan kemudian ya sudah tentu membutuhkan perawatan yang sangat serius. Jadi terlihan ini tidak hanya terjadi di Inggris ya, hampir di seluruh uh, ya di seluruh tempat di mana olahraga itu diadakan atau tidak hanya olahraga olah, olahraga sepak bola ya, tapi berbagai olahraga dapat memicu ya menimbulkan satu kekerasan yang uh, membahayakan tidak saja bagi uh, pemain tetapi juga antar supporter dari situ kita belajar tentang bagaimana olahraga ini uh, bisa menjadi suatu alat karena pada akhirnya seperti di belakang saya itu sebentar ya ada apa football politics and culture ya football itu sepak bola itu tidak hanya kompetisi pertandingan yang sifatnya apa e, untuk prestasi tetapi juga sebuah alat politik bagi kenegaraan sudah jelas bahwa negara e, mempunyai kepentingan sehingga ada pertanyaan apakah e, olahraga dapat dipisahkan dari kepentingan politik yang tidak bisa karena yang mendukung olahraga dan yang usernya itu tidak hanya para pendukung tetapi negara sendiri berkepentingan untuk menggunakan olahraga sebagai ya, alat politik baik itu politik internasional dapat digunakan untuk membangun uh, citra positif negara bagi bangsa-bangsa lain tetapi di dalam negeri Olahraga uh, ini juga dijadikan sebagai uh, alat untuk dapat menyumbangkan uh, suara, jadi supportornya itu dan para pemerhatinya itu dapat didorong, ya, dapat didorong agar supaya mem, memilih, atau ya, kalau di Indonesia, saya mencoblos gambar-gambar yang sudah di... Uh, apa ditawarkan gitu kalau culture ya sudah barang tentu karena sepak bola itu merupakan ya, hasil dan praktek budaya tapi yang kita kritisi di dalam masalah budaya ini kan secara positif adalah membangun karakter bangsa kan gitu kebudayaan di dalam olahraga itu selain membangun karakter juga eh, membangun kebanggaan bagi uh, suatu bangsa yang terakhir adalah identitas Indonesia dulu dikenal sebagai uh, ya negara badminton meskipun asal usulnya badminton itu dari India tapi uh, yang mencapai puncak kejayaan dahulu ya Rudi Hartono dan Lim Jean itu Indonesia ya sekarang tidak seperti itu sudah berubah peta peta dunianya tapi orang tidak bisa menghilangkan ingatan kita bahwa Indonesia pernah jaya di dalam oleh uh, England ya, dalam pertandingan uh, dan kompetisi uh, badminton. Nah, uh, kemudian selain kita melihat oleh bersumber dari rasa kebencian emosional dan kemudian juga fanatisme yang berakibat pada vandalisme yang kerap kita tangkap itu adalah Selain uh, rasialisme tadi ya saya sebutkan Juga kita melihat bahwa Untuk mendorong jagonya menang itu Mereka melakukan intimidasi itu Intimidasi itu sering uh, dilakukan oleh para penonton Intimidasi dalam bentuk fisik yaitu melempar Kembang api ya seperti di belakang saya itu itu merupakan uh, wajah atau situasi pada waktu uh, pertandingan olahraga. Jadi dia membakar apa, kebang api yang begitu sangat dahsyatnya sehingga seperti dalam peperangan. Nah ini inilah yang yang terjadi di dalam uh, olahraga. Jadi mengintimidasi agar supaya si pemainnya itu atau musuhnya itu dapat jatuh mintanya dan lemah di dalam apa baik itu power maupun semangatnya padahal kita kita tahu bahwa yel-yel atau ya cara intimidasi ini termasuk ini oliganisme itu kan dilarang ya. kita mendorong supaya pemain kita menang lalu kita meneriakkan atau menyanyikan lagu-lagu heroik seperti sorak-sorak bergembira, lagu-lagu bersemangat yang menyemangati para pemain kita ya seperti, seperti hanya pada waktu terjadi peperangan ya. Semua melakukan apa tindakan uh, intimidasi dengan cara-cara Me, apa, menyanyi atau kemudian uh, juga melakukan gerakan atau suara-suara yang dapat mengintimidasi lawannya. Sehingga dari kata holikhanisme itu tidak hanya bersifat fisik ya, tetapi juga bersifat simbolik. Artinya bahwa uh, kita mengintimidasi ya, ataupun melakukan uh, suatu kerusuhan yang bersifat kekerasan simbolik, itu termasuk kolihan ya. mengolok-olok uh, secara rasial ya kemudian juga uh, mengolok olok karena tubuh yang cacat misalnya, itu termasuk adalah kegiatan kolihan ya. Ya saya selesai itu apa saya, saya silahkan anda e, mengajukan pertanyaan insyaallah akan budi prof, budi, prof. ya silakan pak budi Silakan bertanya uh, prof kenapa hooliganisme uh, ini kebanyakan terjadi pada olahraga yang sifatnya kelompok artinya grup tim begitu dan jarang terjadi pada olahraga yang sifatnya individual itu Prof, mohon bincaranya. Ya, kalau individual yang sering terjadi itu ya kekerasan simbolik ya. Maksudnya terjadi pada waktu di All England, eh, bagaimana kita mendorong permainan permainan dari olahragawan kita agar supaya menang ya. Jadi Oligan ini harus di bedakan antara yang bersifat kekerasan simbolik dan uh, kekerasan fisik, kalau yang kelompok ya seperti volleyball, kemudian sepak bola, basket itu uh, basket itu jarang jarang terjadi tapi kalau kita lihat secara lebih detail terjadi uh, apa namanya intimidasi ya tidaknya. jadi stadium atau ya Standar dari hooliganisme itu yang paling ekstrim adalah kekerasan fisik ya, atau brutal. Ekstrim itu brutal, artinya ngawur, ya, menggunakan bahkan senjata juga, ya. Maksudnya, senjata yang digunakan untuk uh, merusak sudah tentu bukan senjata api. Jadi, yang ekstrim begitu, yang tidak ekstrim, ya, paling tidak bully. Bully itu sudah termasuk olihan. Jadi Mengapa itu bisa terjadi dalam kelompok yang besar? Kita melakukan pendekatan sosiologis, yaitu apa disebut dengan crowd. Ya. Crowd atau kerumunan itu setiap individu itu kehilangan identitas. Jadi kalau dia ngawur atau ya nawur atau ya melakukan ucapan-ucapan uh, yang kasar atau kemudian melempar mercon atau melempar kembang api, dia merasa itu bukan dirinya sendiri. Jadi, pendekatan sosiologis terhadap oliganisme adalah menggunakan teori Krauss. Krauss itu kerumunan. Jadi, apabila orang masuk di dalam kerumunan, seperti yang Anda tanyakan itu, mengapa kelompok yang besar itu bisa sering terjadi oligan? Ya, karena setiap orang yang berada di dalam kelompok itu sudah kehilangan Identitasnya dan merasa bahwa itu uh, perbuatan atau tindakan kelompok Sehingga nanti kalau dicaring atau ditangkap itu ya sama-sama bareng-bareng Dan mereka merasa menjadi pahlawan saja uh, Semacam itulah yang uh, dalam pendekatan story, crowd ya, Dalam uh, sosiologi itu yang sangat dimungkinkan karena setiap orang yang melakukan Kejahatan ataupun kekerasan itu tidak merasa sendiri, itu ya, Pak Budi. Ya, terima kasih, Prof. Ya, ada yang lain. Kami tunggu, kalau masih ada yang uh, bertanya. Baik, kalau tidak ada, sampai di sini kuliah kita, dan Anda uh, nanti akan kita berikan uh, tugas yang ya, tidak tidak berat tugasnya. Tugasnya ringan saja ya. Yang memungkinkan Anda berpikir lebih uh, lebih kompleks, tapi tidak akan saya umumkan sekarang. Kita akan berikan langsung pada ketua kelas dan ketua kelas nanti akan share kepada Anda semuanya. Tugasnya berkelompok saja, tidak satu persatu. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih, Bro. Alhamdulillah ya. ya, Amin, amin. Matur Bro. Ih.